Hello happy, happy learn English with Happy English Course. Nah kali ini Miss Ginda akan nge-guide kawan-kawan semua tentang pembahasan preposition of time ya. Jadi preposisi itu sebenarnya yang sering digunakan ketika dalam bahasa Inggris itu ada tiga jenis ya. Ingat pembahasan kita adalah preposisi atau kegunaan preposisi in, on, at untuk waktu. Nah, cirinya adalah kalau kita menggunakan at adalah untuk waktu yang spesifik Contohnya jam Jam 2, jam 3 Jadi udah jelas waktunya Kemudian kita masuk yang on Nah, untuk on ini digunakan ketika dalam kalimat Kata keterangan waktunya ini ada dua Contohnya, hari diikuti dengan tanggal Atau tanggal diikuti dengan tahun Atau bulan diikuti dengan tahun maka kita menggunakan on Nah, sedangkan in digunakan ketika keterangannya hanya bulan saja Atau tahun saja atau hari saja dalam periode yang panjang ya Maka kita menggunakan in Contoh kalimatnya nih, kalau yang at The shop opens at 10 o'clock Mengapa kita pakai at? Karena Kalimat di sini kata keterangannya sudah jelas, yakni waktu, jam berapa? Jam 10. Maka kita menggunakan at. Kemudian yang kedua contoh kalimat untuk on. The research paper is due on Friday April 10. Nah, kenapa kita menggunakan on? Karena kalimat ini kata keterangannya banyak, lebih dari satu Yang pertama ada hari, kemudian yang kedua ada bulan, kemudian ada tanggal Maka kita menggunakan on Nah yang terakhir nih, contoh kalimat penggunaan in For example, my birthday is in March Ya kan? Ulang tahunku di bulan Maret Kenapa kita pakai in? Karena kalimat ini hanya menggunakan kata keterangan satu Nah kebetulan dia pakai kata keterangan bulan Maka dia pakai In. Contoh nih, dalam kalimat yang panjang Nanti kamu coba ya isi titik-titik di bawah ini Contoh nih Christian, was born, blank blank blank Three o'clock, blank blank blank The morning, blank blank blank April 10 2020 Yops, kamu benar First blank kita isi dengan at Mengapa? Karena kata keterangannya adalah waktu Yakni three o'clock Maka kita menggunakan at In the morning, good job. Mengapa kita kasih in? Karena morning panjang ya. Kata keterangannya adalah periode yang panjang. Nah, yang terakhir adalah on. Nah, kenapa pakai on? Karena di sini di jalan terakhir ini ditulis nih kalimat keterangannya banyak. Ada mulai tanggalnya, bulannya, dan juga tahunnya. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Nah, mudah banget kan? Makanya guys belajar terus ya sama Miss Adinda.